ya halo guys di sini saya menangkan hero saber dan sekarang kita sudah berada di room guys kita akan mabar semoga kita akan membawa tim menangnya oke kita sudah masuk kita sini kita sebagai hyper atau core jadi kita harus fokus dulu ke buffnya oke musko mundur dulu musko saya mencoba untuk ambil buff dulu musko kalian mundur dulu kalian harus mundur Moskow Oke okay, sabar sabar bro sabar sabar ya sabar kita ambil bal terus kita coba dan sekarang kita masih level tiga ya guys ternyata kita, kita, kita mencoba bunuh Selena teman apa bisa kita mencoba bunuh Selena ya yes. Teman -teman coba guys Leslie jangan sok-sok kamu Leslie ini sabar top global Leslie oke okay. kita coba bunuh Leslie guys kita coba putih oke okay, nice mana kau gatot ah oh. kita mundur dulu ini sabernya sudah update ya teman-teman jadi eh, damage-nya tambah guys tambah sakit dan kita mencoba ambil Tartel sini teman-teman tidak -teman. musuh juga ada di sini kita mencoba mengambil Tartel oke okay. dan coba-coba kita akan menangin oke okay, kita melimasi Tartel saya coba bunuh Sun nice, oke. Okay. Okay, kita mencoba beriskan lain oke okay, kita balik juga ke monster hutan ya teman-teman kita coba maniskan hutan sini level kita itu sudah level 6 teman-teman oke kita coba pantau dulu oke oke kita coba ya dan teman-teman yang baru nonton channel ini kita di like komen subscribe ya teman-teman karena jika kedukungan dari teman-teman saya semakin bersemangat untuk membuat video lagi dan video ini video game mobile Legends ya, teman-teman dan ini hanya hiburan hanya hiburan ya teman-teman jika teman-teman merasa video ini saya bermanfaat silahkan di dukungnya Oke kita lanjut saja teman mencoba, coba aduh gatuk kaca gatuk kaca aduh bisa main nggak sih? wah oh, kenapa kamu bisa main nggak sih? kok bisa main gak sih? mau ngomong apa itu bisa main gak sih? semua orang tuh bisa main ya kawan, semua orang bisa main. tapi yang gimana? nah kita coba mengunci selena mau kemana? kamu hendak Oke, okay, nice. guys. saya dapat. selena mau kabur kan? dan kita lihat di bawah ada juga vali dan ada saya yang terlihat di map ini kita coba mundur si paling oke okay, kita coba ini nice monster kill kita coba mengambil turtle juga teman-teman Ayo Johnson lindungi Sabir Johnson lindungi Sabir Aduh MM kamu kenapa nggak sih mm bantu dong mm bantu bantu bantulah ah nice nice mantap Johnson langit atau eh si sorry kita mencoba terus teman mundur dulu mundur mundur mundur mundur, mundur, mundur. eh hey, mundur, hey, mundur kamu, aduh lilian lilian geger sekali lilian, lilia, lilia. eh hey, fale kenapa yes. kita coba eh hey, mundur, mati aku, ah. mundur mundur mundur, mundur. oke okay, mantap, okay. mundur dulu sabar, sabar terlalu barbar ini sahabat terlalu ganas sabar ini ganas setelah update ini sabar semakin dibilang apa teman-teman semakin sakit teman, teman karena dia skill 2 itu itu kalau dulu itu apa eh seperti kabur ya atau eh melarikan eh, skill 2 itu seperti dia gunakan itu banyak bisa lari teman-teman tapi ini enggak tidak seperti itu lagi teman-teman lebih di episode 2 itu, lebih sakit juga, teman-teman. Kita coba ah. kita coba langsung. Hmm. Ah. Kita coba langsung. Kita coba langsung. Kita coba langsung. Kita coba Kita coba teman Kita coba Kita coba mundur, -mundur sabar kamu paling kejar aku terus paling kejar saja kali sampai kamu kuat fale. mati kamu paling mati kamu paling aits magesinikon apa itu artinya kawan magesinikon itu kalau <laughs> bocil-bocil ngerti itu apa itu <artinya> kon <laughs> icon itu bukan sorkol mati aku ayo kita udah hidup kembali lagi teman-teman kita mencoba mengambil di bawah sini teman-teman karena kita ini sebagai core teman, teman tapi kita lihat sini lawannya seperti ini masih lemah ya teman, -teman. ini enaknya kalau main kalau dapat silenanya eh kurang giga seperti ini kesempatan kita ya karena kalian dapat top player selena yang GG mati kita ini ketin itu nama. Kayak coba main-main aja. Begini building sih di usana. Oke, terbesar selena di semak-semak mau mau kita ciduk teman-teman, kita lihat kita keciduk, kita keciduk. Kenapa keluar ke Kena kamu kau, Selena? <tuh>, seperti itu, teman-teman, kalau mau ciduk-ciduk Selena ini, Selena ini bukan serangan eh sniper elit ini, guys. Ini dari elit. Sniper elit. Coba bantu mereka teman. Si Gatot kader tulang besinya. Kena mental si Gatot ini pastinya. Kena mental kita coba curi monster hutannya lawan ini. Oke teman-teman kita coba curi monster hutannya lawan teman-teman lawan sudah kena mental ini teman teman ah, kabur siang kabur dia enggak kena aku ya guys tidak kena kita mundur lagi mundur mundur mundur bersihkan lain di mid aja teman kita mencoba bersihkan mid oke di sana langsung kita coba okay. analah, Sun. kita coba-coba hmm. Sun mau lari ke mana Sun kamu mau lari gimana sun eh, mau kabur sih, sur mau kabur oke langis spray guys ternyata sekali ulti saja sun itu berangkat ya. ini item e update nya sabir sekarang ini semakin sakit ya jadi kalian kalau menggunakan hero mm atau magia selalu berhati-hati karena di sini kalau mereka menggunakan sabir saya pikir ini eh, sangat abang damage sangat sakit banget. Saya mencoba ulti Silena teman-teman. Darahnya full ini. terus sempat ice Itu dia. Itu kan teman-teman lihat itu kekuatan Saber, kan, teman-teman. sampai damage sakit sekali. Jadi kalian harus hati-hati jika yang aslinya seperti yang Risto Saber ini sudah 100% pasti kalah kalian. Oke, teman-teman, kita mencoba juga. Jadi, kalau menggunakan hero Sabnya selalu gunakan eh Abah skill satu tirusnya teman kabur ini Oke okay, kita kabur dulu yes, rajin rajin menggunakan skill satu teman. kalau skill satu dia itu ada 8 detik ya teman jadi teman-teman kalau mau eh, ikut War teman-teman harus perhatikan dulu kalau skill 1 sudah jadi baru kalian bisa war ya kita pantau dulu sini oke okay, kita coba pantau kalau teman-teman merasa hero saber ini sangat eh apa, gampang digunakan ya silakan teman-teman eh gunakan si hero saber ini dan banyak juga ada bilang hero saber itu eh, sangat lemah Iya itu karena mungkin yang akhirnya kurang harus mati nah, itu lemah itu, kenapaan lemah itu? Lemah sabar Betul lemah itu mati. Oke, kita sabar kita mencoba atur-atur di sini. Kita coba pas ini ultra -nya. oke. Kita matiinnya, teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa juga di support-support channel Sago agar saya semakin bersemangat membuat video dan disini juga saya semakin baru pemula ya jadi maklum ini game hanya hiburan teman-teman oke okay. oke okay, teman-teman dan saya sudah satu abad kemudian sabar hidup kembali ya teman-teman kita naik like mobil ini ya, naik like mobil guys oke okay. ada kalian naik mobil seperti kita Coba balik gak di ulti ya jangan dulu di ulti ya jangan dulu di ulti sambil ulti itu disimpan ya teman-teman karena itu hanya semakin darahnya lemah jadi tidak perlu di ulti kita coba juga sini coba ciduk-ciduk kita coba simak-simak dulu ya teman-teman siapa datang sini ay ada list si. wah saya dimuat teman-teman dimuat guys mau kemana suni suninya kabur guys suni kabur nih suruhnya kabur kabur sudah ini aku, selena. selena ini yang target aku selena akan nah juga selena mati aku mati lagi aku oh, ternyata lulus guys lulus mantap guys itu sabar sangat sakit teman-teman sakit sakit jadi teman-teman harus berhati-hati dengan hero sabar teman-teman tapi itu juga tergantung apa? tergantung dari kita sendiri dari kembali dari dari diri kita sendiri kalau menggunakan hero apapun yang saya rasa itu kalian pasti bisa itu kena tergantung dari eh, kecepatan tangan dibilang Kecepatan tangan. Kalau cepat pasti kena kan lebih unggul dari lawan. Kita coba sini. Kita coba. Kita coba ya kita coba ceduk nih teman-teman. Kita coba ceduk. Cara ceduknya seperti ini, teman-teman. Pasti ada yang datang di sini. Jangan ceduk sunnya. Saya targetnya Selena ini, teman-teman. Nah, itu Selena nongol. Saya coba ulti ini. Kabur lagi. Nah, kabur. Bisa kabur. Nah. Itu kan bisa kabur, teman-teman. Itu cara ceduk yang sangat akurat 100% nyawa Mila yang teman-teman. Hai kita kasih love love dulu ya <laughs> lawan pasti kalah mental ini guys kalau sabernya sudah kasih love love kayak gini pasti pastinya kalau mental teman. udah sini lesnya triple kill waktu si Moskow gimana Mosko Moskow Super kill ini teman-teman Ayo ayo semangatlah. lah Aits saya mati di sini teman-teman mati konyol guys ya, mati konyol, tang <tuh> <tuh> dimit kita guncang land of dawn ya teman-teman dengan hero yang satu ini sabar sabar sabar, oke eh, ayo sini saya mau mati, guys mati lagi, waduh Yes, yes. ini Shilena nya sangat sakit juga ulti ya teman-teman oke selena nanti saya balas kamu tidak masalah teman-teman ya, kita lihat selena kamu bersembunuh eh, ya sahabat oke teman-teman semua kita menang teman-teman kita pasti menang ini ayo teman-teman semangat kita menang teman-teman semangat oke kameramen hey, kemana kamu oke okay, kita menang teman-teman Oke okay, teman-teman Terima kasih jangan lupa di follow guys